Assalamualaikum. Mudah-mudahan sunu di rahmat dan orang sadayana. Sanggen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikayun opus pribadi dos di depan rumah guru orang sadayana. Dimulai aa meeting si menuti Cina Alhamdulillah Pak Ujang menuti Afrika Pak A'apin menuti Tadak Alhamdulillah nampak hati di tengah-tengah orang -tengah sadayana orang sadayana panjang niswa berkah rizkina Alhamdulillah Baokah Rizkina Mudah-mudahan ya Allah Sinjam kenjau di Anukaya Kaya harta kayak Kaya purta na Kaya pahajitana Mampak hati di tengah-tengah orang sadayana Orang do'ah ke orang sadayana para pengurus Islam, Para penggerak alumni, Mudah-mudahan ya Allah Anudah ajan kaya sing kaya Mudah mudahan gaduh santri sing gaduh santri Mudah-mudahan mutus gaduh santri sing sebersantri Mudah-mudahan ilmu nasi manfaat Amin mudah mudahan katurutku masyarakat, katurutku rukun dunia, kartu ilmu, kartu santri kami, ya Allah, ya Robbal Dahiilah untuk pribados di para wali santri, alhamdulillah sebagian masih <tik> kini ayat. Mudah-mudahan kurang doakan sing sehat sadayana. Terima kasih telah menonton Terima kasih Para santri Sinaran santri Alhamdulillah Kedika tapuh sapu Kirang masih keneh Haridu Amin Ya Allah Ya Rabban Amin Para santri Serehan Orang mulai ngajin Ngan Omer Ahadil ngaji Muali Nauk sabab nek, maka iku nilai -nilai lantaran nila-nila namparan ayin Apeh jaman Peting-peting teri ahaji Mual kaburu Merosot ke korona Nungin <tuk> <tuk> <tuk> Ngaji cukup sakedem Tapi kaharti mudah udahan ngaji ahaji Sering kaharti, amin Amin biasanya Rios di Payunen santri sadayana anuhu ilmu di Payunen para guru sadayana almu luar biasa ilmunya arah ragun dengan omat satu ajan ahadinya Rios ya dalam rangka pura-pura pura-pura ahadin berceramah nak jauh jadi jauh Siap dalam menangkap pura-puranya? Siap ya. Nah haji orang orang Tasik Malaya Jauh apa deket? Jauh Jauh apa jaket? Jauh Jauh apa jaket? Jauh Jauh, jauh. Ah, jauh. Kali ini jawab sih Tasik Malaya Jauh apa deket? Jauh ah, Deket Maka Allah para santri adanya, Ahadji selaku penceramah. Duit sahabat, ia ceramah Ahadji terek di aplop ku Islah. Ahadji nolak. Di kawit Ahadji itu warang mimpin hadiah nolak Ali mangga ku Dimulai ahadi tadi juara mimpi berjamaah alim mangga islam. Dimulai ahadi tidak dahat Ali mangga islam. Maka akhirnya ahadi kita nolak mau ngaji capek tunuh, dan istirahat ngancet ketua islah pengerasap pun raka adadan. Pak ah, Haji tenang, Pak ah, Haji dia diberi angkup Gantah, biaya, pasir, sabar angkup 7 juta Nah Ini yang gue cari <tik> <tik> <tik> Mudah-mudahan Allah maupun Mudah-mudahan Allah gak nyatakan Amin, amin. Amin, Ya Allah, Ya robbal Amin Mudah-mudahan, sekali ini, kurang -um, Islam Luar biasa perjuangan Islam Nepika jenna, ahadita pernah mengeluarkan biaya Kamu hal panger kurang sadayana kamu rajaban Begitu dikabungkan Antara artos santri-santri artos Islam Ya, lebih hati, Alhamdulillah saya abelin alhamdulillah, mau agak am. Ma am. mudah mudahan suka kali deh Islah, kurang doakan, sing semangat, amin, sing semangat, amin, amin. Eh. maka Allahumma haji naros ke, naros ke para santri sadayana, Islah jawaban anak semangat. Islam, muka dua, jawaban anak, maju. Muka tiluk, Islam, jawaban anak, jaya. Apal apa itu Apal. Apal apa Kita coba. Islam, ayahku terlalu Oh, K oh. ]struik. amin! Amin! Amin! Pura-pura mah yang harapan santri aku bingung, kata poster. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bahkan ahadi maenokid, diwan, status-status loba khusus status NU Polak mayunjubya Eka setiap dina status NU wajad status-status kolak mayunjubya polak mayunjubya asal urang bae kaasup kana NU seperti Aa Haji teh bisa dipisahkeun ke di NU juara Aa Haji NU Rabbikumu Mahu Mahawaiki Ahadhi itu naam lantaran Ahadhi dilahirkan sebagai orang eh. Gak Gak Gak Gak di bahan naga, hai hai, kok Ula Bengkog amin Ya Allah Ula amin Kamudahan Tikoro, orang sing Bengkong, amin dan nah, awaslah namu bohong ya Allah udah mudahan entah bohong sini Sulat 70 dinalian bom Bisul hiki tiup ngesipu Ya 70 di ya Mereka kuku mahal Mereka bayar tujuh juta kainnya nih Ya ya Allah Ya Allah Dia komo tolong abdah dia numut. Inilah nasib jadi orang kenang. Terima kasih. Ya Gawat dul kitu sama-sama itu. Telambat. Perikandeik. Sok neyangan bapa turan, ulah sok neyangan sohabat Bila aibin anu tanpa aib, nah, takun wakidan. Lamun anjung neyangan bapa turan, anu allah cacadan, anu allah aib. Takun wakidan, jeruk anjung bakal jadi jeruk sorangan. Mula ayah bapa turan, tempoh urang aina jeruk tikondong dah kabe bapa turan urang buka aib. Ayo, cirina aib tempoh, santri, sadaya, nadidil, komode, lalang, ilalang, ilalang, karen-karen sholat subuh pasti kamu nampak. <tuk> Aem, ya, Begitu orang, kamu gak patut jengat ayah-ayah, Pak. Ditanya kurang orang, disiap tadi sholat subuh, untuk hmm. yang sama dahan sholat subuhnya, jam 8, beraya di sami jam 8 bayar. hari alhamdulillah alhamdulillah jam jam tujuh jam jam tujuh mana Anu 7 lamun aja dengan bapak kurang dikobok nu'allah hebat takun wahiden bakal hirup seorang itu nah. nah, komodoi santri muslimah Ayo nak loba pisang Komodoi kelas hijik Horoi nak keterlaluan Ahadji dulu sekarang Nisababara hakku wali murid Nyarios curhat ke ahadji Curahan hati <tuh. tuh>. Dari ahadji dulu kelayu bawa yuk, layi, boy, yuk. <tuh>. Jadi bahasa-bahasa ABG itu nyapok Lantaran ahadji ber di waktu bareto, buka kaku ke empat puluh, naik dendam lah, ya, ngara tapi, Adam Jordan <tuk> <tuk> kakak besiona masih kene tenar, ahadji Adam Jordan ceramah kemana-mana wege tenar tak nah dibobor, Adam Jordan kemana-mana, Adam Jordan, ahadji reng naik panggung, keta ibu-ibu, jembal awan, ahadji oh Adam Jordan <tuk> <tuk> <tuk> ahi begitu ngacah, eh meluhi dan tapi Adam mendorong benar apa itu? maka Hmm. Ji, hmm. ayah dia ji ulang mm, ulang konya. <tuk> Lain namun ayah anu mau ayah ngari riwah cara nakir iya, maju begitu menghukumkan jiwi ceri nah. begitu menghukumkan jiwi eksok <tuk> ngari riwah. Nau sabar nah, balas dendam di ciri-ciri, jipulah itu begitu gugur enteng kita santri mah anu heureuyna keterlaluan bujur batur di ayah aya sale pernah kabe model pantar gitu jadi pato retik to manuan dator batun siap cak ini Alhamdulillah, saya terima begitu tiga generasi. Bunuh jari kiai, najak pulas gitu. Kita, pegawian-pegawaian, kemudian bandar gitu lain. Pegawian anu hade tapi anu kolong. Oh. Sambil memang kosong, nurut ke nurun, kaburuk. Nah. Begitu di papa tahan keburu nano, nurut ayah buru nano, oh, bawa buru na, nurut dan nurut. anak model pantar itu amat oh, kurang berpikir berarti ahadhi ada model pantar itu Hiu, di akhir zaman orang menang pengabatur agen jelema anu aya-aya nah, oh, oh, menang-menang baik naon menang, lantaran jelema di akhir zaman rata-rata nah, kagae -rata, terus kumaha ahadhi genin geni, dina kitab ayah bahasa Sabar, rewangan, sila iku, kan anak ahli naon hubungan anak naon perbedaannya sangat luar biasa jadi, saya ingin ahlal batola Beda Beda Nah, dari ahlal batola Iya, yes. dari ahlal batola Subuh, ayunah, kesok Isukan hantok Sholat Isukan adoi hantok Sholat Isukan adoi hantok Sholat Kau isukan adoi hantok Isukan adoi hantok Sholat Uh, Pakana <SILENCATISAN> <tid> uh, <ug -huh>. <tid> itu itu. pantar gitu amat. Kurang mah pertahanuke. Jadi jemaah ayah aya bantulah pan kurang jadi ahlal Amin. Ya Allah, ya robbal alamin. <tid> Terus gajinya terus, terus. Terus terus, gajina, terus terus, terus terus, terus terus, terus beres, beres. Lamun rektor terus, teru. terus terus, terus terus. Aku Kos penumpang, ajibnya penumpang, kumaha sup, so, supi, ajibnya supir, kumaha penuh, penumpang, lamun terus bos ya, jawab. Terus Langun. apa, -apa terus. Langun, terus. biar kita semangat Are, budang, Hayu, kurang nyanyi, yeah. santan, bo, da, anu Dan santan yeah. Masih apa? Yeah. Oh, mudah-mudahan 2 2 3 keinginan ayah izinkan ibu keinginan hatukau tak tahu ये hey, kakak kata yang bisa ditemukan sekrubah pun. Maka nama modal pintar itu A ah Haji, ah Haji Gunung Bare. Muda mudah Dan saya belajar Haji Gunung Nagoh Mudah-mudahan doa sendiri dijawab Amin. Mudah-mudahan panitia penggerak alumni-alumni sedayana yang tergabung di Nahdlat ah, mudah-mudahan mau tinggi kesiarkan keberkahan. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terakhir Terakhir sadayana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.